kesempatannya ini untuk kesekian untuk kesekian kalinya saya diberikan kesempatan untuk menyambangi YRC ya saya selalu antusias begitu menjadi salah satu pembicara di YRC kenapa karena saya termasuk yang sangat antusias kalau prodi ilmu perpustakaan itu didampingkan dengan yang namanya IT nah kebetulan di YRC itu Setahu saya, seingat saya sih uh, hanya sedikit dari uh, perpustakaan yang betul-betul menggandingkan yang namanya teknolo uh, ilmu teknologinya dengan perpustakaan. Karena ke depan saya yakin IT ini akan sangat banyak membantu uh, prodi ilmu perpustakaan untuk jauh lebih berkembang, lebih besar. Uh, tidak sekedar ilmu sosial, tapi juga nantinya akan hal-hal yang bersifat uh, saintis, ilmuwan dan lain-lain juga. Uh, baik, tanpa berpanjang lebar, mungkin saya mohon izin untuk share, teman-teman uh, yeah. semua. Sudah kelihatan di layar ya? <tuh> Sudah Pak Baik, uh, saya langsung saja ke materinya. Uh, hari ini saya akan mencoba bercerita, bercerita tentang bagaimana pengalaman kami di Tempo pengelola yang namanya foto ya. Uh, sekitar tahun 1971 semuanya berawal nah ini kami uh, namakan judulnya preservasi foto digital uh, walaupun sebenarnya di, di dunia swasta uh, seringkali tempat tindih antara preservasi konservasi atau misalnya kurasi uh, foto dan lain-lain intinya sih kita lebih mengenal yang namanya preservasi sebetulnya, karena lebih pada penyelamatan supaya jauh lebih lama ya, itu intinya dibanding dengan ketak ya. baik uh, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di, untuk di kelas hari ini yang pertama Mohon izin saya menyampaikan dulu sekilas tentang tempo data science selaku lembaga atau unit di perusahaan bahkan kini sudah menjadi anak usaha atau perusahaan yang berdiri sendiri. Mungkin ini ketahui saya di Indonesia hanya satu-satunya perusahaan di mana yang namanya pusat data menjadi suatu perusahaan sendiri. Gitu karena jarang yang pusat data menjadi pusat sendiri, karena di, di banyak lembaga yang namanya pusat data itu adalah post center. Sementara di Tempo, setiap unit itu dituntut harus menjadi profit center. Maka namanya pun berubah menyesuaikan dengan dunia bisnis dari pusat data dan analisa Tempo menjadi Tempo data science. Karena nantinya akan terlebih banyak science-nya. Kita nanti akan saya menceritakan bagaimana perjalanan dari sejak sangat awal sekali ketika koleksi kami masih dalam bentuk-bentuk yang tercetak. Yang mungkin sebagian besar di antara teman-teman belum lahir ketika ini dibangun. ya, Dan mungkin ada yang tidak mengenal apa yang namanya nanti saya sampaikan uh, dalam presentasi ini. Yang ketiga nanti saya akan sampaikan juga tentang apa sih yang harus dilakukan ketika kita melakukan preservasi foto digital? Mengapa dan kapan itu harus dilakukan? Itu berdas semua berdasarkan pengalaman kami ya. Dan yang terakhir adalah tentang listen dan listen dan apa yang kami peroleh selama hampir 50 tahun mungkin kami itu. Aneh. dari tahun 71 sampai 2021 hampir 50 tahun kami mengelola foto. Jadi kami mengelola foto itu hampir 50 tahun. Perjalanannya banyak yang uh, berhasil, tapi tidak sedikit juga yang pernah kami jalani dan pernah juga kami gagal dalam me mengelola foto. Pernah merasakan yang namanya kehilangan foto walaupun digital ternyata tidak aman 100% nanti kami ceritakan semuanya baik untuk cetak dan digital ternyata sama-sama uh, memiliki resiko dan berbeda dalam hal penanganannya nah ini nanti kami share sehingga teman-teman semua nanti bisa mengambil sisi uh, baiknya sisi positifnya apa yang harus dilakukan ke depan agar Perjalanan kami saat melakukan kesalahan tidak terjadi lagi di masa depan. Cukup misalnya itu hanya tempo, lihat kegagalan-kegagalan uh, itu dilakukan, uh, generasi yang akan datang tidak lagi mengalami kegagalan-kegagalan yang pernah kami lakukan. Itu empat materi yang ingin saya sampaikan di hari ini. Nah Sekali lagi sekedar untuk profil tempo, benar-benar kelihatan nah ini tempo, pusat data tempo setelah berubah menjadi tempo dari selesai itu ada oh iya saya lupa teman-teman semua silakan kalau misalnya nanti ada ketika saya menyampaikan uh, presentasi ini ada hal-hal yang dirasa kurang jelas atau ingin ditanyakan saya bisa langsung saja di skip ya langsung aja. Tysen atau langsung saja disampaikan agar kita bisa dialog ya. Nah, saya sekedar menjelaskan dulu tentang profil temponya, pusat data dan analisanya, tempo sendiri. Itu. Pusat data dan analisanya tempo atau tempo data science yang sekarang dikenal, itu adalah sekarang sudah menjadi perusahaan sendiri. Dulunya kami hanya data center. Awalnya kami hanya data center yang betul-betul ah, mengelola data, foto, tech, dan mapping industri dan lain-lain. Itu adalah awalnya adalah cost center. Karena kami hanya untuk bekerja untuk internal, untuk melayani tempo semata, duk dan anak-anak usahanya. Tentu itu konsekuensinya adalah menjadi cost center. Di kami juga ada yang namanya research center. Research center itu melakukan FGD, customer satisfaction, research quantitative, qualitative. Dan ini juga awalnya adalah untuk melayani kebutuhan internal. Ini juga adalah cost center. Kadang dulu kami itu bersering berseloroh gitu. Kan dalam rumus matematika kalau minus yaitu minus itu dari sebagai cost center, data center dan diseat center juga sebagai minus cost center udah dikalikan saja dikawinkan katanya cost center dan cost center siapa tahu jadi profit center. Dan dengan niat yang sangat luar biasa dulu kami melakukan hal itu. Jadi yang cost center itu digabungkan. Dan dalam perjalanannya memang tidak mulus-mulus amat. Perlu beberapa tahun untuk kemudian menjadi plus. Nah kami beberapa tahun kemudian seluruh. Oh iya betul juga ya rumus dari minus dikali minus itu jadi plus. Nah akhirnya menjadi profit center. Nah, setelah profit center untuk menambah uh, medianya, kami membangun yang namanya publishing. Kenapa harus mengambangkan online publishing? Karena untuk bisa menjual atau memprofitkan hasil-hasil karya kami, itu harus ada media jualannya. Maka dibentuklah yang namanya bagian penerbitan. Itu menerbitkan buku, profil daerah, serial, dan lain-lain. Itu untuk menambah media untuk penjualan kami, sehingga kami bisa menjadi profit center, yang jauh lebih kompatibel dengan lapangan atau dengan pasar. Nah itu teman-teman semua uh, sekedar profil dari pusat data dan riset yang sekarang menjadi tempat data saya Jadi inilah satu-satunya mungkin di Indonesia. Di mana yang dimana namanya teman di bank itu bagian besar adalah profit konsent di tempat itu harus jadi profit center dan itu terwujud setelah beberapa tahun tentu dengan tidak mudah ya tapi uh, kami berharap saya sering bercerita juga ya, ketika melihat semua-semua lain bahwa ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua di tempat lain mengelola data itu punya potensi, punya potensi profit yang sangat kita tahu bagaimana cara melalui. termasuk untuk foto bagaimana nanti kami melakukan observasi foto baik uh, saya melanjutkan uh, yang tadi itu kira-kira uh, itu profil ringkas dari Tempo Data Science jadi sekarang Tempo Data Center sudah menjadi perusahaan sendiri yang membawakan ada tiga bagian yaitu data center di mana foto ini menjadi salah satu unit bisnisnya dari set center dan ada publishing, dan semuanya itu harus profit. Ya, menghasilkan profit jadi kpi-nya atau performa kerjanya tidak lagi bagaimana layanan yang baik. Tapi layanan itu harus jauh di atas rata-rata kebanyakan orang, jadi harus memiliki kualitas yang sangat prima, sehingga orang lain mau menggunakan. Uh, layanan yang ada di uh, Tempo Data Science ini termasuk bagaimana pencarian foto, bagaimana uh, pengolahan foto harus jauh lebih uh, sangat berkualitas dibanding kompetitor karena kompetitor kami tidak lagi kami memandang kompetitor kami tidak lagi uh, sekedar perusahaan-perusahaan dalam negeri, tapi juga perusahaan-perusahaan dalam negeri terutama industri-industri foto ya. Kalau teman-teman mungkin Uh, yang belum mudah mudahan ada yang pernah tahu yang namanya Shutterstock, GT Image, uh, Fotolia, ada yang namanya uh, Dreamstime semua pengelola foto-pengelola foto internasional itu, atau F ada epi ada Reuters itulah kami anggap sebagai kompetitor kami, jadi kami harus go global agar layanannya atau kualitasnya bisa mengundang orang untuk menggunakan layanan <tuh> Nah, itu dasar kami mengelola fotonya. Nah, ini dari mana sebetulnya profit itu didapat? Ini adalah beberapa dari pengguna jasa kami, pengguna foto-foto kami, ada internasional, perusahaan media, perusahaan lokal, ada lembaga-lembaga, ada kementerian, dan lain-lain. Bahkan e menjadi salah satu user kami dalam banyak produk ya. Terbaik TVTV di Indonesia. Nah, ini adalah awal mula saya setiap presentasi hampir rata-rata menampilkan uh, halaman slide ini buat teman-teman semua karena bagaimanapun uh, yang namanya pusat data termasuk preservasi foto harus match dengan kebutuhan dari usernya atau penggunanya tanpa match atau tanpa bisa memenuhi kebutuhan penggunanya, sebagus apapun itu hanya tidak akan membawa banyak manfaat buat usernya. Untuk itu kami sangat-sangat uh, memperhatikan senda, se sekali yang namanya profiling usernya, profiling penggunanya. Pengguna di kami tentu banyak, ada karyawan itu sendiri sebagai uh, internal menjadi salah satu pengguna foto-foto kami ya. Jadi ketika kami dasarnya, bagaimana preservasi foto kami yang paling pertama sekali kami perhatikan adalah penggunanya. Pengguna itu macam-macam. Ada pengguna itu namanya perusahaannya sendiri, tempat kami bernaung. Itu perusahaan induknya. Tentu harus di, uh, kami perhatikan. Nah ketika kami berbicara perusahaan, ada banyak hal yang dimintakan perpustakaan sebagai dasar berdirinya yang namanya Reservasi foto atau di pusat data foto. Yang pertama awalnya mereka itu kadangkala hanya memintanya sederhana. Ketika kami di disodorin pekerjaan foto, awalnya hanya bagaimana supaya cepat, mudah, dan akurat. Itu awalnya sebetulnya. Sehingga itu menjadi dasar kami, dasar kami bahwa Bagaimana mungkin suatu layanan bisa cepat dan mudah kalau masih eh, masih bersifat konvensional. Nanti kami ceritakan di belakang sedikit perjalanan bagaimana dari konvensional bertransformasi menjadi digital. Tapi eh, jangan lupa teman-teman semua di perusahaan itu selalu dinamis, selalu tuntutan itu naik, seperti dosis obat. <tuh> Ketika dosis obatnya satu, besok hari dirasa kurang cukup naik dua. Ketiga, dalam QPI perusahaan, terutama di swasta sekalipun, itu hampir sama. Ketika suatu KPI atau suatu indikator suatu-suatu standar penilaian sudah dicapai oleh suatu unit di, di tempat kerja kadang-kadang tuntutannya itu naik lebih tinggi. Dari tadinya cepat mudah, oh tidak cukup dong, cepat mudah bagaimana kami yakin cepat dan mudahnya kalau tidak ada bukti nah muncullah standar kedua bahwa foto itu betul-betul di, digunakan jadi tidak cukup sekedar cepat mudah misalnya sudah selesai nih sudah digital sudah ada dalam perservasi sudah ada dalam database bisa diakses tujuh kali 24 jam bisa diakses dari manapun dari rumah dengan hp dengan pc Kira-kira layanannya sudah 7 24 jam. Ternyata dalam dunia industri, dunia bisnis, di perusahaan swasta, mungkin juga di e, intasi pemerintah sekarang, layanan 7 24 jam itu sudah jadi standar. Oh, tidak cukup seperti itu saja. Bagaimana membuktikannya bahwa itu digunakan? Akhirnya harus ada catatan. Bagaimana bahwa data itu atau foto itu terpakai? Berapa kali foto, C, foto A, misalnya foto, ya Suatu foto dipakai tercatat berapa kali dipakai, berapa kali uh, yang di-download, berapa kali yang dilihat. Nah itu semua harus ada tercatat. Nah naiklah yang namanya standar itu tidak sih ada cepat, tapi juga harus ada jejak rekamnya, bisa di-tracking istilahnya, penggunaannya. Sama kalau di perpustakaan itu, suatu buku itu di dalam sebulan dipakai berapa kali sih, oleh si A, oleh si B, si C, dan lain-lain. Nah, dalam dunia foto walaupun digital, itu juga sama. Ketika suatu foto di launching di database, bisa diakses, itu rekam jejaknya harus bisa di-tracking. Pernah digunakan berapa kali untuk kepentingan media apa. Karena kemudian di kami medianya banyak, ada online, ada majalah, ada koran, ada publikasi lainnya, harus jelas penggunaannya. Oh, majalah pernah pakai lima kali, oh, koran pernah pakai sepuluh kali. Nah, itu semua harus tercatat. Nah, setelah itu semua terpenuhi, standarnya atau dosisnya, tuntutan dari perusahaan itu bertambah lagi. Tidak cukup cepat, mudah, akurat, atau terpakai. Semua ada di penuh ini. Muncul tuntutan lagi. Oh, untuk meningkatkan kualitas makanya harus menghasilkan profit. Nah, inilah kondisi yang paling tinggi di perusahaan swasta itu. Yang namanya standar tidak lagi cukup cepat, akurat, atau terpakai, atau tercatat. Tapi bagaimana suatu produk atau suatu jenis pekerjaan menghasilkan profit. Nah itulah yang membuat kami pening waktu itu. Tahun berapanya dari kami ada historinya. Bagaimana lembaga atau suatu unit atau suatu bagian di suatu perusahaan yang tadinya uh, Cost center, tadinya menghabiskan biaya, sekedar gambaran saja, buat teman-teman, tahun 98, cost atau biaya untuk mengelola yang namanya pusat dokumentasi fotonya, Tempo, atau tempat sebelum persetifasi namanya, itu kira-kira satu tahun itu 2 miliar. Itu untuk biaya gaji, untuk biaya pengelolaan, biaya produksi, dan lain-lain itu sekitar 2 miliar. Dan setiap tahun kami sekitar 2 sampai 2,6 miliar keluar uang untuk membiayai namanya pusat dokumentasi foto dalam setahun. Jadi dalam setahun itu 2,2 sampai 2,6 miliar. Nah, sejak tahun 1999, tidak boleh lagi yang namanya kos itu keluar dan perusahaan tidak membiayai lagi. Nah, bagaimana supaya hidup? Nah, itulah yang kira-kira inti cerita yang nanti akan kami paparkan ke depan. Bagaimana membalikan yang namanya profit eh, cost center, lembaga yang tadinya mengeluarkan banyak uang menjadi penghasil uang, kira-kira gitu. Nah itulah ceritanya akan kami paparkan. Tapi intinya semua bisa ter terjadi karena kami sangat memelihara atau sangat in touch atau sangat dekat dengan atau kami sangat mengenal audien atau pengguna foto-foto kami itulah uh, prioritas utama kami sehingga kami menghasilkan profit itu karena kami mengenal dengan baik dan berusaha untuk dekat dengan yang namanya penggunanya mengenal karakternya demografinya ada segala macam karena kami yakin bahwa hanya dengan cara itulah kami profit profit kami itu bisa datang Bagaimana mungkin profit bisa datang kalau kami sendiri tidak tahu Profil pengguna jasa kami. Untuk itulah uh, sekedar share buat teman-teman semua bahwa dalam dunia bisnis, dalam dunia industri mengenal yang namanya pengguna atau customer. Kan? Customer itu adalah kunci utama keberhasilan juara perusahaan bisa profit. Itu tentang profit uh, customer. <tuh> nah inilah sekedar milestone, <tuh> milestone preservasi. Uh, bagaimana perjalanan kami uh, melakukan preservasi foto dari tahun 1971 sampai ke 2021 kurang lebih 50 tahun. Nah inilah yang akan kami share tadi setelah backgroundnya. Awalnya tahun 1971 mungkin sebagian bisa dari teman-teman banyak yang belum lahir foto-foto seperti biasa. Di saat itu foto-foto itu harus semuanya dalam kondisi tercetak. Belum lahir yang namanya digital. Saya ingat kami digital itu juga sekitar tahun 90-an baru ada yang namanya digital marak ya digital. Di tahun 71 itu semua foto dalam tercetak. Seperti yang gambarnya kalau mudah mudahan kelihatan namanya contact print. Di kami foto-foto itu dibangun dalam bentuk kontak print untuk memudahkan mengenal. Jadi satu roll foto Dicetak dalam bentuk seperti yang terlihat di gambar menjadi kontak print. Isinya 36 rata-rata waktu itu. Nah program aplikasi kami, kami saya ingin menceritakan ini untuk memberikan gambaran buat teman-teman dalam suatu proses apapun pasti ada perjalanan dan pasti ada kegagalan, ada pasti ada di, di samping ada keberhasilan, ada kegagalan teman-teman. Itu menjadi wajar dalam dunia industri, tapi yang jauh lebih penting adalah bahwa kegag... kami belajar dari kegagalan-kegagalan itu bahwa tidak selamanya kegagalan itu memang membawa dampak buruk, tapi bisa menjadi inspirasi untuk menjadi jauh lebih baik. Kami juga belajar bahwa setiap aktivitas kami tidak selamanya berhasil dengan mulus, tapi itu jauh lebih baik ketimbang kami tidak melakukan aktivitas. Lebih baik kami tahu gagal ketimbang kami tidak pernah mencobanya. Dan itu pun lah yang kami akan ceritakan. Awalnya kami menggunakan yang namanya InMagic ya. Dulu itu dalam masih dalam bentuk negatif film. Kami mulai memiliki yang namanya mikrofilm. Mikrofi slide negatif film. Ini untuk foto ya, berserita tentang foto. Aplikasi kami namanya InMagic. Ini sangat powerful dulu itu. Di zamannya. ya. Di zamannya sangat powerful, tahun 99 sampai 93. Karena kenapa sangat powerful? Tanpa kehadiran programmer sekalipun, Inmedic itu bisa dioperasikan dengan baik oleh orang-orang yang namanya pesat data foto atau pesat presentasi foto di tempo. Sehingga ketika kami membangun database, kami jarang bersentuhan dengan namanya orang IT. Karena dengan Inmedic ini kira-kira sudah dari A sampai Z, dari mulai bikin program itu, walaupun tahun 93 grafik user interface-nya sudah sangat baik, walaupun dalam bentuk teks ya, teman-teman. Jadi bikin database itu kira-kira cukup dalam satu halaman A4, tidak memprogramingkan, tidak bahasa HTML, tidak bahasa Python dan lain-lain. Dulu sangat bagus in Magic ini, cukup membuat yang namanya sistem database foto itu cukup dalam satu halaman A4 tinggal di kotak-kotak pin dikasih tag kotak itu sudah di-convert jadi database. Nah itu yang makanya dulu sangat powerful makanya yang disebut juga in magic karena setiap banyak orang bisa menggunakan ini untuk membangun database tapi kemudian seiring dengan perkembangan waktu, lahir teknologi digital di era 90 an in magic ini agak ketinggalan karena agak kesulitan mengelola yang namanya foto-foto digital makanya kami sempat beralih ke namanya yang G image waktu itu G -Image itu salah satu program yang sangat memudahkan kami, membantu kami mengelola foto digital sama ini pun sama G image pun uh, sekedar teman-teman uh, saya kasih gambaran bahwa di kami waktu itu yang namanya tenaga IT itu tahun 90-an itu juga masih jarang. Sehingga yang namanya pustakawan baik untuk foto, dokumentalis, maupun arsip, itu harus sedikit mengenal yang namanya IT. Nah satu -satu, salah satu cara bagaimana kami tidak bersinggungan dengan tenaga IT bahwa harus memilih produk atau aplikasi yang user-friendly yang bisa dioperasikan dengan mudah oleh pustakawan Nah muncullah G-Image, tapi kemudian kami juga tahun 98 juga sempat kembali lagi ke InMagic versi uh, image ya. namanya dulu namanya DBTech, Tapi sayang sekali itu tibanya uh, udah sudah terlalu jauh uh, InMagic ini ketinggalan sehingga agak sulit kami menyesuaikan diri. Karena ternyata foto-foto yang harus kami kelola sangat banyak, teman-teman. Nah, ternyata program-program DB Tech, dan banyak aplikasi yang pernah kami coba, itu tidak bisa mengakomodasi kebutuhan kami. Karena foto-foto di TEMU itu sangat banyak sekali, sangat besar, teman-teman. Ribuan foto setiap harinya yang harus kami kelola. Sementara dengan GIMED, in Magic ini, foto harus dikelola satu per satu. Bisa dibayangkan teman-teman, kalau misalnya ada 2.000 foto sehari yang harus kami kelola, itu sesulit apa, seberapa besar SDM yang harus ada untuk mengelola 2.000 foto dalam sehari. Nah, itu kami tinggalkan. Akhirnya kami menemukan program-program kecil yang sangat membantu ya, Ini You Lead Web Album tahun 1999, ini program kecil. Ini awalnya sangat membantu kami. Karena untuk mengelola foto YouTube album ini sangat mudah, teman-teman. Cukup kita menaruh atau menyimpan foto-foto setelah digital itu, itu dengan sudah caption yang baik dan segala macam, ada keterangan fotonya dalam suatu folder-folder, folder-folder di server, tinggal dicemplungkan ke sana, si Web album ini akan mengenerate sendiri databasenya. Itu sangat membantu sekali. Kenapa? Karena 2.000 foto bisa diolah hanya dalam waktu dua hari dengan Yulain Web Album itu. Tentu keterangan fotonya sudah didesain sedemikian rupa ya teman-teman. Tinggal dicemplungkan ke Explorer atau folder-folder uh, di Windows. Waktu itu masih Windows. Kami cukup satu klik Yulain Web Album ini, dia akan mengenerate sehingga foto yang ribuan itu bisa di disimpan, diperservasi, dan dicari seketika itu juga dengan mudah. Nah inilah yule web album. Kemudian tahun, <tuh> tapi kemudian kami harus meninggalkan yule web album itu juga tahun uh, 2002. Kenapa? Karena sekali lagi teman-teman, tuntutan dari perusahaan, terutama di swasta, sudah tidak lagi memadai nilai Web Album itu. Kenapa? Karena catatan kerja kami tidak terekor di sana. Sementara perusahaan menuntut bahwa setiap pekerjaan, setiap SDM itu harus tercatat. Kami tidak mungkin manual. Harus tercatat atau terekor secara komputerized. Itu tahun 2000-an, saat itu memang masih belum banyak teman-teman. Uh, programmer juga masih belum banyak, uh, yang digital juga masih belum banyak, sehingga kami harus beralih lagi aplikasinya ke yang namanya Portfolio, atau ekstensi. Kenapa? Karena unit album kesulitan menyesuaikan diri untuk layanan 7x24 jam, seperti yang tadi saya ceritakan bahwa layanan di, uh, di media itu kerjanya 24 jam, 7x24 jam karena kadang-kadang ada beberapa bagian yang harus tembus waktu sampai malam. Nah, di web album tidak memadai. Kemudian kami uh, beralih ke portfolio. Nah, ini sangat membantu karena uh, bisa time schedule. Jadi uh, bagaimana hampir sama dengan nilai web album ekstensi ini. Tapi dia lebih uh, user friendly dengan yang namanya server. Jadi data cukup ditaruh di server, user baik user maupun admin di perpustakaan bisa sama-sama mengupdate dengan secara bersamaan. Nah, ini memudahkan kami karena pada saat itu <tuh> kami tidak harus lagi ada orang yang piket. Nah, sekitar tahu teman-teman, di media itu harus ada yang piket. Karena kadang kala uh, fotografer, penulis itu kerja 7x24 jam. Harus dari lapangan, kadang kala ada yang jam 11 malam, jam 2 pagi, dan lain-lain. Sehingga harus piket. Nah itu menyulitkan kami, karena setiap kali tiket kami harus menyediakan empat orang untuk melayani berbagai media yang membutuhkan foto. Nah teman-teman bisa dibayangkan ada 2.000 foto yang kami kelola, baik dari wartawan, dari langganan, dan lain-lain. Saat itu juga harus bisa diakses oleh yang namanya periset foto. Jadi di dunia media itu ada namanya periset foto, ada fotografer. Nah bagaimana itu dilakukan? nah untuk itu you Lead web album kami harus tinggalkan kami beralih dari yang namanya ekstensi satu portofolio nah ini membuat kami sangat terbantu kenapa karena uh, kami cukup menginstall, kalau zaman dulu uh, aplikasi ini masih harus diinstal secara pc to pc jadi nggak bisa kayak sekarang dengan oh, html dulu tapi di PC-nya si uh, preset foto, PC-nya desainer, di PC-nya fotografer harus diinstal yang namanya fotopolio. Tapi untuk mengupdate-nya mereka bisa otomatis ke server. Nah, ini sangat membantu kami. Sehingga saat itu tahun 2002, sudah tidak perlu lagi kami mempiketkan orang. Harus kerja sampai malam, bisa 24 jam. Ada 4 orang, nah itu di swasta sangat berarti Menghilangkan yang namanya petugas layanan foto itu, karena itu menyangkut biaya, menyangkut biaya listrik dan segala macam. Nah, akhirnya kami terbebas, sih. namanya piket, tidak harus ada lagi orang piket foto, karena semua orang bisa mengakses 7 kali 24 jam, baik adminnya, dalam ini pustakawannya, bisa mengelola foto dari rumah. Demikian juga riset fotonya, bisa meriset foto, mencari foto dari rumah, dari kantor, dari manapun, bahkan dari... Hap, eh, dari HP dan segala macam. Nah, apa yang kemudian terjadi tahun 2000 program itu? Program itu hanya bertahan hanya cukup dua tahun. Karena terjadi perubahan dalam dunia server. Nah, saya ingin menceritakan ini karena dalam perjalanan teman-teman suatu saat mungkin juga akan mengalami ya yang namanya perubahan sistem, perubahan server sama seperti yang ya, sama sekarang ada perubahan uh, dalam dunia server window yang tidak lagi mengakomodasi yang namanya extensis atau portfolio dengan sistemnya sehingga kami harus berganti lagi yang namanya uh, media pengelola foto presentasi foto itu menjadi media galeri nah ini media galeri ini boleh dibilang kegagalan kedua kami jadi ini media galeri itu tadi kalau in magic Kira-kira pada saat itu teman-teman uh, untuk membeli Magic dari Amerika itu kira-kira satu harga mobil. Uh, untuk mendatangkan uh, Magic dari Amerika yang akhirnya tidak terpakai. Itu adalah uh, saya tidak kegagalan tapi tidak, tidak terlalu gagal. Beda dengan yang namanya uh, media galeri ini. Media Gallery ini kami hadirkan untuk mengatasi tadi perubahan di server window. Karena waktu itu ada hal teknis, teman-teman. Uh, perubahan dari Windows ke window inti dan segala macam sehingga portfolio tidak terpakai. <tuh> nah, kami mendatangkan yang namanya Media galeri. Media galeri ini didatangkan dari uh, New Zealand. Waktu itu kami mendapatkan contoh produknya bagus dari New Zealand. Sama ini juga pertimbangannya. Waktu itu internet belum sebagus sekarang, teman-teman. Jadi kontak kontak itu kebanyakan via email, via apa. Nah, kami beli juga akhirnya untuk menggantikan yang namanya portfolio. Sama media galeri pun kira-kira harganya seharga mobil. Kira-kira, teman-teman. Tapi lebih parah lagi, media galeri itu awalnya bagus, teman-teman, tapi di Indonesia terjadi perubahan yang luar biasa. Window NT waktu itu tidak dipakai lagi oleh Windows, jadi ditutup. Sementara media gallery ini adanya di window NT, seharusnya. Ya nah, akhirnya ini hanya terpakai 3 bulan. Hanya terpakai 3 bulan. Nah, ini membuat stres semua perpustakaan di Tempo, termasuk saya yang mengusulkan beli, karena cukup mahal waktu itu dibeli, itu hanya tiga bulan bertahan, tidak terpakai lagi. Nah, apa yang terjadi di setelah itu, akhirnya saya mengambil hikmahnya dari, itu. saya pelajari yang namanya media gallery itu, saya bongkar dan segala macam, ujung-ujungnya ternyata pada waktu itu akhirnya kami justru banyak berterima kasih kepada para mahasiswa, karena akhirnya program yang dipakai yang dari tahun 2004 sampai sekarang, 2021 adalah program-program kreasi mahasiswa sendiri. Bahkan tidak berbayar Program yang kami pakai sekarang ini, yang namanya nanti kami presentasikan sedikit, tidak berbayar bahkan. Karena kenapa? Kami memanfaatkan teman-teman yang magang, jadi makanya tadi saya senang ada Pak Wadjono untuk menyampaikan bahwa ada kampus merdeka. Karena kalau ini bisa met, bisa sangat bermanfaat bagi industri maupun bagi kampus. Karena bisa terjadi simbiosis mutualisme yang sangat bagus, sama seperti kami juga ini mengelola yang namanya Simte kami awalnya adalah Simte itu 2004 sistem informasi manajemen terpadu yang membuat adalah mahasiswa mahasiswa magang dan ternyata sangat sangat powerful hasilnya jauh di atas ekspektasi kami jauh di bawah, di atas media galeri yang harganya ratusan juta sewaktu dolar masih di waktu dolar masih murah ya waktu itu kan di atas jauh in magic. Karena bisa mengakomodasi semua yang kami harapkan dari mulai preservasi foto, report pencatatan penggunaan, report kinerja karyawan, dan segala macam. Kami menggunakan program-program basis gratis semua MySQL, Apache, PHP, HTML, pada saat itu kan masih gratis semua dan bisa di-download dengan mudah. Justru inilah program yang banyak kami gunakan sampai saat ini. <tuh> nah hasilnya ini, Inilah hasilnya sehingga dari program yang tadi kami ceritakan, kami bisa membangun yang namanya Tempo Foto, beralih ke store Tempo Foto, sehingga sekarang yang namanya datatempo.co. Dan apa hikmahnya dari kena ini ya? Inilah jawaban semua tadi. Mengapa kami harus melakukan mengambil pilihan preservasi digital uh, untuk database foto? Inilah jawaban akhirnya kesimpulannya, teman-teman. Karena setelah kami melakukan digitalisasi, setelah kami melakukan preservasi foto, banyak hikmah yang kami dapatkan. Pertama, kami tidak memerlukan lagi yang namanya, uh, tidak ada lagi yang namanya petugas layanan yang ha tiap hari pada saat itu harus ada empat orang untuk bisa melayani banyak produk di Tempo Media Group. Ya. Itu tentu akan mengurangi kos atau biaya kerja. Selain itu, dengan perservasi foto digital, produktivitas sangat tinggi, sangat tinggi. Dulu kami harus mengelola 2.000 foto, sekarang berapa ribu foto pun tidak jadi masalah. Karena kami memiliki sistem yang sangat integrasi, sangat integrate untuk membuat produktivitas setiap karyawan jauh lebih baik ketika kami melakukan digitalisasi foto ini digital. Jadi e, tidak dampak dari itu semua, jumlah SDM yang dibutuhkan pun tidak terlalu banyak. Karena semuanya kan sekarang udah menggunakan mesin. Nah inilah uh, jawaban kenapa uh, kami mengambil kebijakan melakukan preservasi foto dalam bentuk digital ya teman-teman. Jadi selain efisien, selain cepat, selain bisa mengelola jauh lebih produktif juga bisa menghasilkan profit. Karena kalau pakai konvensional masih dalam bentuk cetak. Apalagi uh, saya sekedar cerita aja teman-teman. Suatu saat saya diminta uh, untuk menjadi salah satu konsulan di perusahaan besar di Indonesia ini di grupnya Telkom, teman-teman. Suatu saat saya disodori yang namanya hard disk, teman-teman. Hard disk yang ukurannya kira-kira 8 tera ya. Ada sekitar 6 hard disk ukurannya 8 tera. disuruh mengelola foto. Ternyata di sana butuh 32 orang, teman-teman, di sana itu. Dari dikendali kami itu bisanya kalau dengan hadis gitu semuanya bisa dikelola dengan mesin. Nah inilah yang membedakan digital dengan uh, masih konvensional. Jadi, jumlah SD ini cukup sedikit tapi produktivitasnya sangat tinggi. Oke sampai sini dulu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan sebelum saya lanjut. atau saya lanjut dulu ya baik saya ya. ingin uh, dari apa yang pernah kami lakukan uh, saya ingin sharing seperti ini nah ini proses-prosesnya kalau tadi perjalanan ini prosesnya kira-kira seperti ini Uh, di pusat data tempo, kira-kira kami memiliki yang namanya tadi mikrofis, mikrofilm, dan lain-lain. <tuh> ada 18.000 judul buku, ada 154 judul video, ada rekaman wawancara yang namanya perusahaan media punya rekaman wawancara, ada ribuan rekaman wawancara, ada 2,2 juta foto, ada uh, archive. Profil perusahaan, sekitar 17.000 profil perusahaan. Nah ini kira-kira kalau disamakan dalam bangunan waktu kami masih belum digital, itu kira-kira dalam gedung 4 lantai dengan seukuran kira-kira luasnya <tuh> mungkin sekitar 400 meter persegi ya untuk menampung ini semua. Nah bagaimana kami bisa membuat ini menjadi profit pada saat itu, karena biaya gedung pun, biaya sewa, biaya listrik pun sudah tinggi. Belum ada jumlah SDM, waktu itu 32 orang. Itu yang 2,6 miliar itu, itu untuk biaya ini. Nah, kami lakukan yang namanya preservasi itu dimulai dengan digitalisasi. Jadi, digitalisasi bagi kami adalah awal dari semuanya. Jadi, semua itu kami digitalkan, sehingga tidak ada lagi yang namanya gedung beserta seluruh isinya kami digitalkan. Jadi semua itu sekarang bisa hanya diakses dalam server. Jadi betul-betul nah, perpustakaan digital lah yang sekarang sedang ada di, uh, di pusat tata Lisa Tempo karena itu yang membuat kami bisa jauh lebih efisien, bisa jauh lebih profit. Semuanya ada, koleksinya ada tetap, tapi dalam format digital. Nah ini sekedar gambaran buat teman-teman semua. Berapa besar sih foto ada yang ada di Tempo itu yang setiap hari ya ini setiap hari. Kami memiliki yang namanya fotografer itu ada 14 orang. Karena di, di kami ada dotco, ada majalah, ada koran, ada penerbitan, dan lain-lain. Kami memiliki 14 fotografer tetap. Yang setiap hari rata-rata mereka store ke yang namanya uh, pusat dokumentasi foto atau tadi ke Tempo Data itu kita 300 foto per hari. Ini untuk fotografer tetap. Kami juga memiliki kontributor foto. Ada sekitar 300 mungkin sekarang. Dulu 285, sekarang ada 300. Memang tidak banyak setorannya, karena dibanyakan dari daerah yang kami seleksi dan kami masukkan rata-rata sekitar 50 fotoan per hari. Apalagi sejak zaman pandemi, memang jar jarang terjadi aktivitas liputan oleh kontributor. Kontributor foto ini, Fotografer-fotografer lepas yang ada di belahan bumi Indonesia maupun di luar negeri yang menyimpan fotonya di tempo untuk di berbagi sharing penjualan. Jadi setiap kali ada mereka memotret, kami, mereka bisa menyimpan di tempo dengan sharing bagian. Nah ini jumlahnya sudah ada 300-an nih Nah setiap hari juga kami menerima ada sekitar 1.500 foto. Nah yang kami langgani ini dari dua. Uh, penyedia foto internasional yaitu Associated Press dan writer setiap hari mereka mengirimkan lewat servernya ada sekitar 1.500 foto dan juga kadang-kadang ada foto-foto dari karyawan sekitar 30 foto per hari nah ini teman-teman yang harus dikelola oleh dokumentasi foto adalah sekitar 2.000 foto untuk itulah ini salah satu jawaban mengapa kami harus melakukan perservasi foto digital karena saking banyaknya foto yang harus kami kelola, sementara jumlah SDM untuk bisa menjadi profit itu sangat terbatas. Dan harus dibatasi. Kalau enggak tidak bisa profit. Di kami, jumlah SDM untuk foto itu hanya 4 orang, teman-teman, untuk mengelola 2.000 foto. Tapi tidak boleh lagi ada yang namanya piket. Jadi... Uh, tidak ada yang namanya departemen layanan untuk pelayanan foto. Misalnya uh, reporter atau fotografer, ada desainer. Tidak lagi ada yang namanya minta foto. Tapi semua akses ke server masing-masing punya login. Nah itulah yang membuat kami jauh lebih ringan. Jadi ada sekitar 2.000 foto yang harus kami kelola tiap hari. Nah sekarang berapa sih jumlah foto yang ada di Tempo sekarang? Jumlahnya total itu sekarang ada 2.200 foto uh, digital ya, uh, tapi dari digital ini kami pernah melakukan proses yang namanya digitalisasi besar-besaran yang sudah selesai masuk server yang ada di data Tempo, itu adalah 1.400 foto yang masih dalam bentuk lokal, artinya lokal itu foto-foto uh, uh, yang dari kantor berita luar negeri dan itu atas kita 800 800 ribu foto ya totalnya 2,2 juta nah ini teman-teman gambaran salah satu gambaran mengapa kami melakukan yang presentasi digital dalam bentuk uh, digital database karena semuanya adalah selain selain berupaya agar foto ini bisa dipakai selama mungkin waktu pemakaiannya tapi juga efisien terutama kata efisien itu yang membuat kami menjadi acuan kami semuanya dilakukan secara digital nah bagaimana strategi preservasi ekosistem uh, database digital kami inilah uh, acuannya teman-teman semua tadi bagaimana sih supaya profit tentu kompetitor kami adalah <tuh> bukan lagi lokal karena kalau lokal tentu ada antara dari lagi yang juga macam bahwa Agar menjadi profit, maka pasar kami tidak cukup hanya di Indonesia, tapi harus di internasional. Makanya kualitas fotonya, kualitas pencariannya, akurasinya harus jauh lebih uh, akurat, harus jauh lebih baik dibanding standar rata-rata. Itu namanya competitive advantage. Kami apa sebenarnya? Nah, kami memiliki database yang sangat terintegrasi. Jadi kami memiliki jejaring tadi, kontributor foto di seluruh Indonesia, kami juga punya fotografer, jadi lengkap. Nah, itu membuat kami cukup bersaing di dunia internasional untuk database foto. Inilah settingan atau uh, pengelolaan foto kami secara sistemnya. Layanan sudah pasti harus 7 kali 24 jam, tidak boleh putus sama sekali. Pertanyaannya adalah memang bagaimana supaya tidak putus 7 kali 24 jam? Nah ini juga ada suatu cerita teman-teman, nah, ketika kami yakin ada suatu cerita bahwa kalau sudah digital, layanan bisa 7x24 di jam tanpa putus. Ya. Padahal saat itu kami sudah menggunakan yang namanya cloud computing, yang kata orang nggak akan pernah putus teman-teman. Tapi ternyata kami memiliki pengalaman buruk juga teman-teman. Jadi ini sharing buat teman-teman, bahwa yang namanya backup lokal itu tetap ternyata diperlukan kenapa? ketika, karena sistem instalasi sistem cloud computing di Indonesia itu masih berbasis kabel fiber optik mentara di Indonesia yang namanya pembangunan itu terus jalan kami sempat kehilangan banyak foto sekali kan yang namanya fiber optik itu banyak ditanam di tanah dan nah, seringkali uh, koordinasi antara lembaga administrasi di pemerintah itu tidak sinkron. Kami pernah kehilangan satu kali 36 ribu foto. Hilang begitu saja ketika dalam proses. Kenapa? Karena fiber optiknya kegali. Keputus sama yang namanya mesin-mesin besar yang penggali itu sehingga kami betul-betul crash, rusak fotonya di tengah-tengah jalanan pernah hilang 36.000 foto sekali. Crash ke Garuk sama namanya escapator. Nah, dari pengalaman ini, teman-teman, kami ingin sharing bahwa bagaimanapun tetap rupanya memang kita tidak bisa mengandalkan 100%. Nah, walaupun sudah cloud computing, tetap punya lokal, server-server lokal. Makanya kami, bahkan kami, saking uh, punya trauma buruk kehilangan 36.000 foto dalam sekali garuk dengan eskapator karena fiber opticnya putus kami bahkan masih sempat melakukan backup dengan DVD teman-teman. tapi itu membuat kami tenang karena walaupun itu tidak pernah dipakai akhirnya tapi itu kami lakukan uh, sebagai antisipasi kejadian serupa tapi kemudian kami hilangkan yang namanya DPD itu kami membuat server, server lokal di beberapa tempat, jadi uh, sekedar uh, pengetahuan teman-teman walaupun kita sudah punya cloud sudah punya database yang disimpan di cloud, tapi teman-teman juga suatu saat, kalau suatu saat bekerja di suatu instansi atau di suatu tempat yang namanya cloud tidak cukup satu, teman-teman harus punya backup, karena kami pun selain menyimpan cloud-nya di Google kami juga menyimpan cloud-nya di beberapa perusahaan telkom untuk pengamanan teman-teman sehingga kalau suatu saat ada bayangkan saja teman-teman kalau suatu saat teman-teman hanya menaruh uh, database-nya database kami kira pengetahuan teman-teman ada sekitar 14 tera ya yang... kalau hanya menyimpan di yang namanya cloud Google kita tidak tahu pergeseran politik di dunia kalau misalnya Google-nya diputus selesai lah uh, semua data kita tidak biasa ada akses. Sebenarnya kami tetap menyimpan juga di cloud lokal. Ada di CBN, ada di uh, Telkom, dan lain-lain. Itu untuk antisipasi agar suatu saat tidak terjadi kehilangan foto yang jauh lebih besar. Nah, itu jadi teman-teman sekedar gambaran bahwa walaupun sudah dalam bentuk cloud suatu saat, teman-teman bekerja di suatu instansi atau di suatu perusahaan bahwa harus diyakini bahwa cloud-nya tidak cukup satu ternyata. Harus ada beberapa cloud, walaupun memang aman uh, 7x24 jam. Nah, ini alasan salah satu alasan lainnya. Kenapa harus preservasi digital foto itu? Karena banyak sekali manfaat foto. Nah, ini kami juga belajar dari pengalaman keliling di berbagai perusahaan. Bahwa foto itu... Sangat-sangat bermanfaat baik untuk portal suatu perusahaan, jadi kalau suatu suatu teman-teman tidak -teman perusahaan, perusahaan pasti memiliki portal, memiliki publikasi, jurnal, laporan, buku, pasti melakukan presentasi, pasti melakukan kegiatan event atau aktivasi, pasti membutuhkan foto untuk marketing kit, untuk desain produk, nah banyak sekali manfaat foto di untuk suatu instansi, nah untuk itulah. Saya punya juga pengalaman suatu saat masih di perusahaan grupnya Indosat waktu itu. Saya kebetulan diajak ke ruang kerja medianya. Saya kaget. Begitu saya datang suatu ke ruang media, desainernya minta foto. Kebetulan saya diajak keliling sebelum menjadikan uh, semacam konsultan di sana. Diajak keliling ke ruang uh, desainer dan medianya di uh, pabrik. Uh, in-house magazine-nya saya kaget ketika ada yang desainer minta foto, tolong-tolong carikan foto direksinya bahkan, foto direksinya yang sedang meresmikan suatu produk A. ketika mencari foto saya pikir desainernya bisa akses ke suatu database ternyata enggak, yang dicari siapa? fotografernya oh yang motret si A fotografer A tanggal sekian ternyata fotografernya cuti, akhirnya kelabakan, kemudian dicari lagi coba cari di harddisk di komputernya, ada di komputernya tapi tidak tahu nama filenya apa di mana lokasinya nah ini cerita-cerita ini ternyata sering saya jumpai juga di perusahaan-perusahaan lain teman-teman, makanya ketika suatu foto di, uh, kita kelola dalam suatu uh, sistem yang terintegrasi itu akan sangat-sangat simpel uh, sebentar saya pamit dulu Baik, teman-teman, uh, jadi itu kegunaan dari foto, kenapa kami melakukan harus memikirkan di tempo melakukan preservasi foto digital yang sangat luar biasa terintegrasi, karena tadi selain banyak perusahaan juga karena banyak produk yang bisa sangat terbantu kalau preservasi fotonya sudah terintegrasi secara digital, sudah ter, uh, dengan sistem preservasi yang, Nah, uh, diyakini bisa membuat itu bisa tujuh kali 24 jam dan bisa aman untuk sepanjang waktu kalau bisa. Jadi, sehingga ketika itu semua sudah tersate, ada dalam satu server bisa diakses dari manapun, mudah dicari tujuh kali 24 jam. Bahkan kami sekarang sudah bisa uh, mem uh, memantau, jadi yang hingga kami sejak pengalaman dari WFH ini, kami mengubah yang namanya kerja itu WFE work from anywhere. Jadi sudah diputuskan oleh perusahaan bahwa tidak ada lagi kantor bagi tempo data science karena semua bisa mobile, bisa bekerja dimanapun 7 kali 24 jam jadi tidak harus lagi datang ke kantor. Jadi uh, itulah salah satu keuntungan dari preservasi uh, foto digital ketika dikelola secara digital bisa Termasuk backup semua sudah disettingkan bukan lupa dengan uh, yang namanya cloud computing. Tidak ada alasan lagi uh, datang telat karena setiap orang bisa terpantau kapan dia mulai bekerja, jam pagi, jam berapa, jam berapa dia terakhir. Dan bahkan kami tidak mengenal lagi yang namanya jam kerja, teman-teman. Karena semua basisnya adalah produktivitas. Jadi kalau produktivitasnya bisa dikerjakan dari 8 jam kerja bisa dikerjakan 5 jam kerja, kami bisa bebas 3 jamnya mau ngapain juga. Itulah keuntungan dari preservasi foto digital yang telah kami desain. Selain <tuh> kegagalan-kegagalan tadi bahwa kegagalan itu bagi kami adalah perjalanan lah yang harus kami tempuh. Nah ini agak sedikit teknis mungkin teman-teman, uh, saya mungkin hanya beberapa saat lagi. <tuh> Bagaimana uh, ketika kami, uh, ketika melakukan preservasi, tentu ada elemen, -elemen teknis yang tidak bisa dihindari. Uh, inilah yang lengkapnya. Sebenarnya saya cukup satu slide ini uh, menyampaikan preservasi ini karena dari sini bisa semuanya uh, dibaca dalam satu database. Yang pasti, teman-teman, kami uh, yang... Uh, ID atau unique number itu menjadi sangat hal wajib buat teman-teman ketika dalam dunia digital. Kami dulu awal-awalnya sering kehilangan foto, ternyata karena itu dari fotonya yang tertimpa. ya. Waktu itu walaupun sudah dibedakan folder, rupanya sistem tidak mensinkronize. Sehingga ini pembelajaran bagi kami, juga mungkin bisa sharing ke teman-teman bahwa setiap foto itu ketika walaupun digital harus memiliki unique number sendiri yang beda dengan ribuan atau jutaan foto lainnya. Nah, unique numbernya adalah yang pada merah ini. Jadi unique number ini penting, teman-teman, agar suatu foto tidak tertimpa oleh foto lainnya dan itu bisa hilang. Ternyata ini terjadi bisa terjadi ketika terjadi perubahan generasi SDM di dalam suatu instansi. Dulunya kami tidak pernah berpikir sampai sana. Ternyata begitu berubah ubah generasi, gener tidak tersampaikan yang namanya cerita unit number ini sehingga banyak foto yang tertimpan dan hilang. Nah, makanya ada unit number uh, yang harus disetting oleh suatu saat dari teman-teman ketika mengelola foto. Nah, Bagaimana suatu foto bisa dicari dengan mudah Tentu tadi ada, ada judulnya, judulnya tentu mengakomodasi SEO-nya. Nah ini keterangan-keterangan teknis lainnya kira-kira teman-teman nanti ah, mungkin bisa disaring dari materinya ini. Yang paling penting dulu adalah ada pertanyaan, berapa besar sih ukuran foto yang harus disimpan dalam server? Nah itu, nah ini juga kami pernah melakukan kegagalan kesalahan di awal awal dari generasi digital sebetulnya sudah mengakomodasi foto sampai ukuran waktu itu ya tahun 98 99 scanner yang namanya scanner itu dulu sudah mengakomodasi sebetulnya sampai 16 mega ya paling tinggi itu nikon waktu itu tahun 98an lah 96 98. tapi kami karena hard disk sangat mahal waktu itu hard disk itu sangat mahal teman-teman Bayangkan teman-teman mungkin tidak, mem, uh, tidak berpikiran bahwa harddisk 32GB waktu itu harganya bisa sampai 6,5 juta 32GB itu teman-teman. Makanya kami harus berhemat sehingga kami melakukan kesalahan. Ya udah bagaimana kalau di scan-nya dalam ukuran cukup 4MB saja setiap foto. Akhirnya kami melakukan 4MB foto karena hardisk sangat mahal waktu itu. Tapi ternyata setelah beberapa foto kemudian uh, kami sangat menyesal sekali karena ada ratusan ribu foto yang discan dalam 4 MB atau disimpan dalam 4 MB di server, itu dia bisa dicetak besar. Tidak bisa di uh, untuk kepentingan poster, pameran, dan lain tidak bisa. Sementara sumbernya sudah tidak ada. Kalaupun discan ulang itu makan waktu yang sangat luar biasa besar. Nah ini mungkin bagi teman-teman dari pembelajar ini Side, berapa sih saya yang ukuran untuk foto itu? Dari pengalaman saya, scanless sebesar mungkin. Sebesar suatu alat itu, kita tidak pernah tahu perkembangan teknologi ke depan, tapi dari pembelajaran kami, hard disk makin murah. Tempat penyimpanan makin murah. Dulu kami, tahun 2015, bayar cloud computing satu bulannya itu 86 juta. Tahun 2016, teman-teman untuk sewa cloud computing untuk 8 terabyte itu 84 atau 86 juta ya. Setiap bulan kami bayar 84 86 juta. Tapi terjadi perubahan yang sangat luar biasa begitu cloud berkembang dia dan mewabah. Biaya untuk bayar cloud computing ternyata jauh lebih murah. Hanya dalam waktu tiga tahun biaya computing yang tadinya kami bayar hanya 84 juta sampai 86 juta per bulan dengan kapasitas yang sama kami hanya bayar 8 juta per bulan jadi sepersepuluhnya dengan kapasitas yang sama yang dari pengalaman ini kami sih kalau teman-teman sudah saat mengelola foto simpanlah foto dalam ukuran yang sebesar yang memungkinkan teman-teman seberapa besar itu sangat relatif tapi usahakan dalam format besar yang bisa kira-kira kan foto itu terbesar dipakai itu adalah untuk poster untuk poster atau untuk billboard nah kira-kira billboard itu sekitar 48 atau 24 mega itu sudah mencukupi 28 24 mega sampai 48 mega itu sudah mencukupi lebih besar lebih bagus tapi 24 Mega pun sudah mencukupi sebetulnya teman-teman untuk menyimpan foto dalam uh, nanti ini suatu saat dicetak untuk billboard. Nah ini pengalaman kami, jadi uh, tidak usah khawatir dengan media penyimpanan, karena kami uh, sangat merasakan sekali ketika kami salah mengantisipasi uh, foto dengan menyimpan dalam format kecil demi hemat, justru jauh lebih banyak merugikan, karena biaya untuk mengembalikan dari 4 mega ke sekitar 16 mega saat ini jauh lebih besar sehingga kami tidak melakukannya. Nah itu tentang hal-hal yang dari elemen foto yang perlu kami sampaikan adalah kualitas ya, quality atau ukuran saatnya terutama itu yang yang lainnya mungkin nanti bisa kita diskusikan. Nah, bagaimana supaya tadi layanan kami bisa uh, berkembang jauh lebih besar. Inilah yang kami lakukan bahwa dulu kalau dulu yang namanya fotografer itu adalah penghasil foto. Yang namanya customer, user adalah pengguna foto. Ini sebenarnya dalam powerpoint ada bisa dikembangkan. Sehingga kami melakukan uh, dari one to many. Artinya one to many itu dulu dari kami tempo melayani user tapi kami jadi berubah formatnya. Seluruh user kami jadikan provider foto. Caranya adalah dengan sama tadi kami membuka yang namanya program kontributor. Setiap orang di dunia di Indonesia bisa menyimpan fotonya di kami. Sehingga kami ada dua hal yang kami diuntungkan. Kami mendapatkan liputan foto yang jauh lebih lengkap bahkan internasional. Dan kami pun memiliki profit yang jauh lebih besar, karena pasokan fotonya tidak sekedar dari 16, 14 fotografer tempo, tapi dari ratusan, bahkan ribuan fotografer di dunia. Sehingga itulah yang membuat kami memiliki potensi profit besar. Jadi tidak lagi menggunakan user sebagai hanya sebagai user foto, tapi memberikan kesempatan kepada mereka yang punya foto-fotonya di rumah daripada sulit nyari, boleh disimpan di tempo. Nah, itulah yang membuat kami memiliki stok pasokan potensi yang sangat besar, potensi penjualan besar, dan juga liputan yang jauh lebih lengkap. Inilah yang sebut kami, one to many, many to many. Nah, ini adalah ekosistemnya seperti ini, teman-teman semua. Jadi, uh, seluruh layanan betul-betul sekarang komunikasinya sudah server to server. Jadi, baik riset dari luar, riset dari dalam. Ini yang uh, work from anywhere itu sudah kami lakukan sejak zaman cloud computing. Sejak lama sebetulnya semua baru diketuk uh, hari, uh, setelah pandemi ya. Jadi di kami sudah tidak ada lagi yang ngantor, baik adminnya, kerja dari rumah semua, begitu juga desainer, riset foto, fotografer, semua bisa dilakukan uh, seperti biasa, kerja normal, tapi... Semuanya kerja dari manapun. Dengan media apapun. Sehingga itu sangat-sangat efisien sekali. Nah, ini adalah tantangan, teman-teman. Tantangan di dunia digital, ya, teman-teman. Setelah digital itu, digital itu awal. Digital itu awal nuker jadi profit, tapi juga digital itu penuh tantangan. Yaitu harus mengenal betul profil penggunanya. Karena tanpa mengenal profil pengguna, uh, sebagus apapun koleksi kita, tidak banyak akan terpakai. Yang kedua adalah copyright. Digital itu sangat-sangat eh, riskan dengan yang namanya copyright atau hak cipta. Makanya, setiap fotografer atau suatu saat teman-teman memiliki fotografer atau bekerja di dunia foto, biasanya nanti akan mengenal yang namanya media, atau model rilis, atau properti rilis. Nah, setiap foto yang menyangkut orang, apalagi wajahnya kelihatan, itu harus ada yang namanya model rilis. Karena seringkali suatu saat fotografer itu datang dari lapangan ada potret wajah orang. Ketika masuk server kami digugat. Karena kami di pusat dokumentasi fotonya, oh itu tanpa izin kami. Rupanya memang tidak ada model rilis. Nah begitu juga teman-teman di lapangan itu tidak mudah juga ketika memotret gedung-gedung, apalagi gedung-gedung bersejarah, gedung-gedung yang dilindungi, harus ada namanya properti rilis. Kenapa itu jadi urusannya pusat preservasi foto bukannya itu urusan fotografer yang berhubungan dengan pengguna adalah preservasi foto user tidak berhubungan dengan nama maka itulah ah, mesti ah, dipastikan betul bahwa setiap foto itu ada model release, property release atau media release nya. Hardware tadi sudah saya ceritakan bahwa bagaimanapun pilihan hardware itu menjadi sangat penting karena tadi sekali lagi di Indonesia apalagi walaupun sudah cloud computing sama sih sangat mungkin foto kita tidak bisa diakses ketika fiber optiknya tergali oleh yang namanya ekskavator karena di kita pembangunan lagi eh, kami sendiri jujur aja tiga kali mengalami hilang foto banyak gegarannya yaitu eh, padahal sudah simpan di cloud Rupanya ada crash di sistemnya karena si, uh, sistem security di cloud kita yang masih belum memungkinkan dan juga termasuk uh, sistem pengamanan fiber optik yang membuat cloud bisa berjalan. Dan yang keempat, yang paling-paling rumit dari kami adalah kesulitan mendapatkan tenaga-tenaga untuk bisa mengelola foto. Terus terang aja di kami sendiri ketika ada orang yang pensiun. Untuk tenaga pot itu setengah mati, sulit mencarinya. Karena ini adalah keahlian spesifik, keahlian yang sangat uh, mungkin tidak ada, di jarang ada di bangku kampusnya ya, teman-teman. Jadi ini ada makanya saya sih senang ketika ada kampus merdeka itu menjadi peluang bagi kami untuk sharing dengan dunia kampus. Karena disitulah kami bisa berkomunikasi soal kebutuhan tenaga di dunia industri yang harus sinkronize dengan uh, di dunia kampus. Nah itu makanya peluang besar bagi kami begitu ada kampus merdeka, itu uh, lebih sangat membantu kami memiliki potensi untuk memudahkan, mendapatkan tenaga-tenaga uh, pengelola foto. <tuh> ini sih uh, saya lewatkan saja, ini adalah list to do yang bagaimana suatu saat kalau teman-teman merancang sistem database preservasi foto digital di suatu intaji ini adalah sharing pengalaman kami, 16 item ini kami berpengalaman uh, bagaimana suatu saat uh, menyetting atau kalau suatu saat kami jadi konsultan di suatu perusahaan, ini sampai ada waktunya berapa lama setiap pekerjaan dikerjakan dan ini sangat membantu sekali untuk komunikasi dengan dunia industri juga jadi suatu saat teman-teman uh, berkecimpung uh, dalam dunia konsultansi untuk set up dunia preservasi foto digital bisa kira-kira bisa menggunakan ini nah tenaga apa sih yang sebenarnya Desdem nanti di perusahaan itu yang uh, untuk mengelola preservasi foto digital <tuh> ini khusus di media ya teman-teman harus well informatinya melek media termasuk medsos sekalipun familiar dengan namanya apps termasuk Photoshop dan lain-lain dan teman-teman juga di dunia uh, preservasi foto digital harus familiar juga dengan namanya Google Analytics dan keywording karena keywording ini menentukan akurasi fotonya akurasi pencarian fotonya nah inilah uh, Pembelajaran dari uh, sharing dari kami <tuh> selama hampir kurang lebih 50 tahun mengelola foto. Yang paling pertama adalah tadi mengenali kebijakan dari perusahaannya. Kalau sehat saat teman-teman bekerja di perusahaan, mengenali betul kebijakan perusahaannya, apakah Tuntutan akhirnya dari suatu persen itu adalah lembaga menjadi profit center atau boleh jadi cost center. Atau cukup, misalnya cukup layanan yang baik 7x24 jam. Atau cukup tercatat dan segala macam itu penting di dipahami karena itulah standar menjadi standar pekerjaan kita. Yang kedua seperti tadi saya sampaikan, mengenal betul siapa pengguna foto kita. karena harus sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dan memotret profiling pengguna itu butuh isi ke depan. Kedepan ada kebutuhan teknologi atau perkembangan media seperti apa lagi atau kebutuhan uh, publikasi seperti apa yang akan muncul, nah itu harus punya visi ke depan, kira-kira ya, semacam proyeksi lah. depan itu pengguna akan butuh apa lagi. Nah, dalam dunia kerja di industri, idealnya memang kita menggunakan satu aplikasi, teman-teman, akan sangat jauh, lebih efisien dalam, dalam aplikasi tapi itu idealnya integrated database itu idealnya tapi sepengetahuan saya karena saya pernah keliling beberapa perusahaan, itu sulit ditemukan yang ideal itu, akhirnya hampir sama setiap perusahaan menggunakan berbagai aplikasi untuk mengelola fotonya jadi walaupun objeknya sama foto, tapi dikelola dalam berbagai, uh, karena dalam berbagai aplikasi, baik itu karena copyright, baik karena itu keamanan, alasannya macam-macam. Baik karena itu ada akses-akses khusus, sehingga jarang sekali yang saya tahu buat lembaga menggunakan aplikasi preservasi digital yang tunggal <tuh> Yang keempat adalah keywording. Kalau mengelola foto dengan baik, keywordingnya harus sangat luar biasa, karena keywording itu menentukan akurasi foto keywording uh, dan metadata itu juga akan memudahkan sinkronisasi dengan berbagai aplikasi di uh, dunia foto tadi saya sudah ukuran tadi yang lain-lainnya ketika suatu saat ini sekedar sa sharing juga bahwa uh, kalau kita mau efisien atau sudah mau menuju dunia profit, kalau seharusnya teman-teman kerja di swasta, pengelolaan fotonya yang dituntut-tuntut profit, tidak sudah tidak memadai lagi kalau by order job. Artinya ketika diminta baru bekerja itu sudah harus jauh ditinggalkan. Harus jauh-jauh ditinggalkan dari bayangan. Harus setiap hari itu produksi-produksi-produksi regular produk. Tidak nah, bisa lagi lebih order karena akan jauh ketinggalan kereta. Ada orang, orang harus literat dengan media termasuk medsos, karena seperti kami pun sekarang menggunakan, menggunakan medsos untuk sosialisasi, promosi, dan lain-lain, baik untuk portofolio, baik untuk engagement, dan lain-lain. Dan yang terakhir, penting bagi bagi teman-teman, suatu saat kerja di dunia industri harus bisa menciptakan short-pinning. Short-pinning itu artinya gini. Dalam tiga bulan, penting bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita itu capable dalam dunia industri. Caranya adalah menciptakan proyek-proyek kecil yang bisa menjadi pilot project yang membuat industri percaya kepada kita. Termasuk juga ini cara bagaimana menaklukkan direksi. Gitu. Adalah dengan proyek kecil tapi bermanfaat. Tidak usah proyek-proyek besar, cukup proyek kecil, tapi betul-betul bermanfaat bagi uh, perusahaan maupun potensi profitnya. Baik, itu saja teman-teman uh, semua. Uh, memang cukup panjang materi ini. <tuh> karena ini memang histori penuh dari bagaimana Pusat Dokumentasi Foto Tempo melakukan preservasi foto uh, selama hampir 50 tahun. Tentu uh, banyak cerita yang tidak terungkap semua. Uh, banyak hal yang mungkin berbeda dengan bayangan teman-teman. Tapi inilah gambaran nyata dari salah satu pusat dokumentasi foto yang melakukan preservasi foto digital dari yang tadinya cost center atau membuat biaya. Setiap tahun mengeluarkan biaya hampir 2,6 miliar per tahun menjadi profit center dan sekedar gambaran profit centernya memang rata-rata uh, kami di uh, target itu untuk uh, revenue-nya itu sekitar 10 miliaran dengan net profit sekitar 1,8 miliar. Nah itu aja sekedar gambaran kenapa kami harus sangat terintegrasi, kenapa kami harus perservasinya digital, karena KPI kami atau performa kerja kami memang sudah pada profit, sehingga kualitasnya harus baik, akurasinya harus baik, sistemnya harus aman, dan lain segala macam. Terima kasih atas waktunya semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa membuka wawasan teman-teman semua, bisa menjadi... Uh, referensi, salah satu referensi yang mungkin bisa jadi bahan kajian teman-teman di dunia kampus sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang, silahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Tri Wah, ini cerita 50 tahun di ringkas dalam waktu 2 jam uh, dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin ditanyakan masih ada 45 mahasiswa apakah tidur semuanya atau masih mendengarkan nih Masih dengar Pak. Oke, okay. Oke. Okay. Ada yang mau ditanyakan enggak atau cukup jelas? Atau ada sesuatu yang unik yang ingin didiskusikan silakan. Itu untuk lisensinya gimana ya Pak kalau misalkan kita mau gunain foto di, dari dari sini? silakan Pak Priyata langsung dijawab pak lisensi Baik. fotonya jadi gini tadi teman-teman ketika betul terima kasih tadi itu salah satu tantangannya adalah bahwa lisensi foto itu menjadi penting dalam dunia foto digital dalam bisnis foto digital tentu saja ketika tempo menerbitkan dalam servernya atau dalam databasenya foto yang dilajeng artinya itu adalah foto-foto yang sudah berlisensi jadi lisensinya biasanya sama di dunia foto manapun uh, begitu orang membeli foto atau mendownload foto dari suatu database itu ada kewajiban untuk mencantumkan copyrightnya sebagai tanda lisensi misalnya kalau di tempo itu tempo garis miring nama fotografernya karena hak ekonomi, walaupun itu adalah um, um, milik instansi foto itu, tapi hak Uh, pencipta hak pencipta tetap melekat pada si fotografernya, jadi wajib mencantumkan nama lembaga, misalnya tempo, garis miring uh, sipulan atau garis miring nama fotografernya nah itu uh, wajibnya nanti lisensi nah bagaimana uh, berapa, uh, itu, itu terkait lisensi nanti lisensi juga ada keterkaitan dengan ukuran foto ya, karena ukuran foto dalam dunia digital itu di Tadi yang saya sampaikan, kenapa harus sebesar mungkin? Karena kalau udah di dalam sistem, foto itu bisa disayang dengan sistem sendirinya membeli lisensi yang 4 mega, 5 mega, 18 mega, 20 mega, dan lain-lain. Tapi yang paling pertama kewajibannya adalah wajib mencantumkan uh, lembaga di mana foto itu dibeli. Misalnya, kalau tempo itu tempo, garis miring, nama fotografer. Itu barangkali kalau cukup menjawab. Ya Pak, terima kasih. Oke, eh, tadi dari Raden. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Pak saya mau nanya deh lagi Pak. Iya silakan. Ke, ke ini kayaknya lebih ke, ke apa tuh penggunaan data kalau misalkan kita mau melakukan penelitian Pak sebagai sebagai sumber datanya menggunakan data Tempo itu kredibelnya bisa diakui pak? ya uh, setiap data setiap foto atau apapun yang ada di websitenya Tempo Media Group <tuh> tentu sudah melalui proses yang namanya uh, verifikasi dan kurasi ya. baik dari editor maupun dari uh, fotografernya maupun dari adminnya jadi karena uh, salah satu keunggulan dari uh, suatu website yang ter, uh, yang kredibel itu biasanya adalah memang uh, semua datanya pasti kredibel. Karena sudah melalui proses kurasi. Uh, salah satu mungkin ini sering kali pertanyaan teman-teman uh, bagaimana bahwa meyakinkan bahwa uh, suatu data itu adalah kredibel Uh, biasanya saya suka mengajarkan ke teman-teman itu bahwa harus dicek dulu bahwa website atau sumber data itu harus memiliki yang namanya alamat kontak bahkan alamat kantor karena sekarang itu uh, terus terang kemarin pun kami ada pertanyaan ada Timor Tempo Timor logo-logonya mirip dengan Tempo Tempo Timor.com sehingga ada teman bertanya ke saya Pak itu adalah bagian dari Tempo telah dicek, ternyata bukan. Ternyata setelah saya cek klarifikasi kemana-mana melalui beberapa tool, ternyata itu adalah perusahaan-perusahaan di India yang menggunakan alamatnya <tuh> India dan tanpa ada alamat kontak dan lain-lain. Tapi logo-logonya mirip dengan Tempo. Nah, teman-teman kalau yang di Tempo bisa dicek di uh, yang tadi uh, jelas ID-nya, jelas. Ada alamatnya jelas, ada nomor kontaknya jelas. Karena website yang kredibel biasanya tidak perlu takut mencantumkan nomor kontak, alamat email, dan lain-lain. Itu barangkali. Baik, Pak. terima kasih. Masih ada pertanyaan? Mungkin buat bertanya Pak. Oke, bagus. Ya. Silakan. Oh, Oke. Okay. Pak, saya izin bertanya, untuk apa pekerjaan apa manajemen foto itu? Bagaimana ya, Pak? Kenapa suka susah sekali untuk mencari orang yang pas, Pak? Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Memang <tuh> tadi sudah saya sampaikan, uh, manajemen foto itu agak sulit ya dicari padanannya di dunia kampus mata kuliah apa ya yang ada itulah makanya tadi saya sampaikan karena memang kebutuhan tiap pekerjaan itu beda-beda ya di setiap instansi atau di setiap industri ya nah kebetulan di tempo sendiri memang selama ini kami agak kesulitan mencari SDM-nya karena kalau kami berharap pada SDM yang lulus kampus itu hampir uh, tidak banyak mata kuliah yang bisa mendukung pekerjaan itu. Karena sangat spesifik sekali. Uh, tidak Mungkin seperti yang tadi saya katakan, elemen foto misalnya. Tidak banyak yang mengajarkan, misalnya, saya saya sendiri belajar uh, keyword ya waktu di kampus tersebut. Kan. Tapi tidak mendalam keyword itu, bagaimana cara membangun keyword itu misalnya. Nah di kami sampai membuat standar, bahwa setiap orang itu sangat keras sekali ketika menulis keyword, menentukan misalnya ada foto A nih, ada satu foto. Bagaimana keywordnya? Setiap orang tidak boleh membuat keyword baru. Karena kalau setiap orang boleh membuat keyword baru, berantakanlah uh, data itu. Nah, kami membuat patokan. Keyword itu hanya boleh uh, melalui time, uh, lockdown menu, hanya boleh memilih yang ada. Ketika akan Membuat keyword baru harus disepakati oleh tiga orang. Nah, pedoman soal keyword yang sangat detail itu uh, sangat jarang ditemukan di bangku kuliah. Nah, ini ini yang penulisan keyword itu harus seperti apa sih? Kalau sekarang mungkin ada namanya SEO, tapi itu pun tidak mencukupi. Itu tentang keyword. Yang kedua, kenapa kami kesulitan juga mencari... Uh, SDM di dunia dalam foto, tidak banyak uh, mata kuliah juga yang bisa mengajarkan bagaimana caranya mendapatkan keterangan dari suatu foto. Tidak diajarkan bahwa dalam oh, suatu saat kalau foto tidak ada keterangan, bagaimana mencarinya? Sebenarnya fotografernya sudah tidak ada. Nah, itu bisa dilakukan sebenarnya. Itu pun temuan di dunia uh, praktek ya dengan adanya google image ternyata bisa mencari foto yang tidak ada keterangan misalnya dengan melakukan nyemplungin di google image kita mencari foto-foto sejenis nah ini kan tidak dipelajari dunia kampus makanya padahal pekerjaannya setiap hari itu mengenali foto bagaimana supaya fotonya ada keterangannya nah itu kan uh, tidak ada dalam dunia kampus nah itu harus diajari secara manual banyak hal yang uh, Bagaimana misalnya menyusun 5W plus 1H dalam foto, karena beda dengan tulisan. Nah, itu pun harus diajarkan secara manual juga lewat pengalaman. Nah, inilah hal-hal yang, makanya itu yang tadi saya sampaikan. sangat Saya sangat-sangat sangat mendukung dengan namanya uh, Kampus Merdeka itu, karena itulah forum yang dimana kami bisa sinkronisasi dengan dunia kampus. Walaupun misalnya tidak menciptakan mata kuliah baru, paling tidak menyisipkan pesan-pesan bahwa inilah dengan bercerita kebutuhan dunia industri ke dunia kampus, uh, bisa terakomodasi kebutuhan-kebutuhan itu sehingga itu akan membantu kami memudahkan mencari uh, orang-orangnya untuk SDM yang dibutuhkan. Itu saja barangkali Pak Gas. Uh maksudnya kenapa dan sekali kenapa SEO itu tidak dapat membackup ya pak kenapa, sekarang, kenapa? Uh, bagaimana itu uh, SEO tidak bisa membackupnya pak sebenarnya sekarang kan berbasis mesin ya pak SEO ya. Ini, uh, ini akan mengoptimalkan website pak biasanya Iya, betul betul sangat betul sekali uh, Justru itulah SEO itu harusnya bisa ber, bisa membackup yang namanya keywording ya uh, bagaimana Cuma itu memang tadi dalam dunia uh, praktek itu dipraktekkan. Cuma ketika uh, dalam dunia praktek itu akan disesuaikan dengan pengetahuan kita tentang profiling usernya. Karena SEO sendiri tidak bisa di-setting sedemikian rupa semaunya si admin. Tapi kita tahu bahwa ketika kita membuat SEO ini target pengguna kita ini, sehingga... SEO atau text tag atau narasi yang dibilang nama SEO itu familiar di mata usernya karena kalau nggak familiar di usernya itu tidak tidak tidak banyak membantu. nah fraksinkronisasi seperti itulah yang uh, yang dibutuhkan memang nah, itu butuh pengalaman sendiri makanya uh, memang pada akhirnya but, uh, dengan pengajaran dengan kelas-kelas uh, reguler di dunia industri hal itu bisa teratasi. Cuma tadi yang saya maksud adalah bahwa kalau misalnya berharap uh, dari dunia kampus bisa pek, jadi, nah memang agak sulit. Nah, itu butuh waktu. Itu uh, bagaimana. Jadi uh, memang betul sudah disampaikan Pak di tadi bahwa butuh sinkronisasi antara dunia kampus dan dunia industri uh, agar uh, bisa kebutuhan masing-masing pihak bisa uh, terpenuhi. Termasuk SEO. SEO memang harusnya bisa membackup sekali untuk keywording. Tapi dalam praktek sangat uh, tetap butuh sinkronisasi ketika berkaitan dengan kebutuhan usernya. Karena usernya sangat spesifik. Itu saja bagian. Oke okay, Pak, terima kasih. Oke, okay, baik. Masih ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, mungkin Pak Pri boleh tanya nggak, Pri? Pak Pri? Iya silakan. Kan, kan kalau di dunia apa tadi ya, Andri misalnya, PNE, apa terpusnas itu yang namanya standar itu harus dipegang teguh gitu ya Pak? Ya. Nah kalau kalau di, di sini dalam hal bisnis dalam hal tadi kita mencoba mencari profit standar itu perannya di mana ya Pak? Jadi ya Pak. Ya, terima kasih Pak Diana Uh, standar itu sebenarnya ada, di kita itu cuma memang dibuat betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan praktik di industri ya. Kita membuat sendiri yang namanya juklak atau juknis, bukan dulu lah. Juklak atau juknis misalnya tadi, uh, kita membuat standar yang uh, mulai dari hal-hal sangat teknis sendiri, misalnya seperti format foto, misalnya format foto itu apa misalnya. Kita biasanya menggunakan format foto apa, nah itu biasanya ditemukan di lapangan. Karena itu juga kembali standar itu harus diciptakan untuk memenuhi kebutuhan user. Format foto misalnya kita di dunia industri sama, hampir sepakat pakai JPG, JPEG, untuk format standar. Misalnya, termasuk ukuran, berapa sih ukuran itu? Nah itu juga semua ditemukan di lapangan, semuanya ada standarnya. Keyword, misalnya tadi, seperti tadi. Keyword ada standarnya, tapi memang kita membuat sangat customized, customized dengan uh, customized, walaupun dinamis ya. Adanya customized dinamis itu uh, seberapa besar uh, uh, ke, uh, perkembangan teknologi itu yang bisa mengadopsi standar kita, uh, termasuk uh, selain format, standar, uh, termasuk uh, foto, misalnya. Sama sekali memang dalam dunia foto itu tidak boleh yang namanya dikolase Kita itu ada namanya. makanya ini istilah-istilahnya sangat teknis. Karena seringkali foto-foto itu sudah diubah dari tadinya foto yang nggak bagus jadi bagus padahal itu menabrak aturan. Nah itu dalam berbagai foto, stok foto internasional itu ada semacam kesepakatan bahwa itu sama aja dengan memanipulasi foto. Sama hal dalam bentuk uh, keterangan foto atau caption. Caption foto, ada juga standarnya dengan 5W1H. Sebetulnya di dalam dunia uh, swasta, dalam dunia dengan uh, kementerian atau lembaga sebenarnya memiliki standar, cuma memang di dunia swasta, memang jauh lebih fleksibel karena lebih konsen kepada kebutuhan user. gitu Jadi, Uh, regulasi ada, tapi lebih banyak pada uh, dari pengalaman saya, pengalaman saya dari uh, konjulan beberapa perusahaan, sebagian besar lebih banyak konsennya semua standar aturan itu adalah untuk memudahkan user, untuk match di usernya, itu aja sih tapi yang jelas tadi uh, saya ingin menekankan buat teman-teman juga bahwa Keyword itu menjadi jantung dari suatu uh, akurasi dan kecepatan. Karena jujur aja ini dari pengalaman, uh, ketika kita salah keyword, kita sering diketawakan oleh user. <tuh> Kenapa misalnya keywordnya uh, Jokowi misalnya? Jokowi itu tidak hanya presiden, tapi ada juga tukang minyak, tukang beca, dan lain-lain. Nah ini harus standarnya harus diciptakan betul sehingga kita, kita, ketika kita mencari foto Jokowi yang muncul itu adalah foto Jokowi. Nah itu tidak mudah. Makanya standar. Nah ini berbagai perusahaan beda-beda cara menyikapinya Ada yang di Jokowi da, da, da, da, da, dalam kurung atau koma uh, presiden. Jokowi ada yang dalam kurung tukang minyak. Jokowi ada dalam kurung guru dan lain sebagainya. Nah itu hal-hal yang tadi yang saya sebut detail yang jarang sekali diajarkan padahal di dunia praktek sangat dibutuhkan. Itu sih. <tuh> Oke, okay, makasih Pak Pri. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa Pak Pri. lisensi fotografi. Tadi kan sudah dijelaskan ya tentang lisensinya. Tapi apa fotografernya mendapat royalti <tuh> dari Media dan Tempo ya, Pak? Terutama untuk yang luar ya. Kalau untuk yang fotografernya Tempo pasti ya ke Tempo ya, Pak ya. Cuman kalau yang untuk fotografi yang menitipkan Ataupun yang kontributor tadi Itu royaltinya dapat Baik terima kasih uh, Terima kasih Pak Tadjana Terima kasih cintia Baik terima kasih atas pertanyaannya Ini pertanyaan bagus banget uh, Lisensi itu macam-macam uh, ter, uh, Termasuk nanti Dampaknya ke royaltinya Bahkan fotografer tempo sendiri Itu uh, ada beberapa kelas uh, Buat teman-teman semua Fotografer Tempo itu ada fotografer tetap yang digaji oleh Tempo. Ada fotografer kontrak yang dibayar berdasarkan uh, assignment atau pemotretan. Ada fotografer stringer atau kontributor. Nah itu beda-beda realtinya. Kita menyamakan semuanya baik di luar negeri maupun dalam negeri maupun Tempo. Dengan besarannya yang beda-beda, ketika kita fotografer tetap, itu bahwa harus ada hitam di atas putih. Nah, ini masukkan buat teman-teman suatu saat kalau kerja di dunia foto bahwa walaupun dia pekerja fotografer tetap, dia wajib menandatangani semacam agreement bahwa foto-fotonya menjadi hak milik dari perusahaan karena kalau tidak nanti suatu saat jadi masalah itu. Nah, hak perusahaan itu misalnya dia bersedia menandatangani agreement atau uh, disclaimer bahwa fotonya digunakan untuk kepentingan A, untuk media, untuk buku, untuk lain-lain, dan segala macam. Karena ini dari pengalaman kami, ini sering jadi masalah. Bahwa, oh kan saya dikontak untuk liputan, wawancara. Oh, foto saya kan tidak untuk dijual, untuk jadi iklan. Kenapa Anda jual jadi iklan? Oh, foto saya kan dulu saya di, di, dikontak untuk liputan majalah tempo, kenapa saya dipakai ukuran tempo nah ini jadi masalah, makanya nanti buat teman-teman untuk lisensi ini uh, wajib menandatangani bahwa kalaupun dia fotografer tetap, tetap wajib dia menandatangani ketika awal kerja, mendana kesepakatan itu, kalau enggak banyak sekali masalahnya nah ini juga nanti berkaitannya dengan royalty nah ketika itu, kadang-kala -kadang, loh Potensi saya kok dipakai iklan, kenapa saya nggak dibayar royaltinya? Anda karyawan, kan saya, saya memang karyawan, tapi tidak untuk iklan, tapi saya untuk liputan media. Nah ini rumit, nah, makanya perlu detailing betul ketika ada fotografer uh, masuk, dia bersedia untuk uh, menandatangani dengan ABCD, dan segala macam. Nah di situ juga akan menentukan besaran royaltinya. Ketika dia karyawan tetap, biasanya di kami kalau misalnya dia karyawan tetap, tapi ini untuk media, dia boleh nanda untuk media, tapi royaltinya hanya 20%. Tapi ketika dia nanda tangannya full side, artinya untuk, oh dia boleh bagi untuk foto apapun, kita kasih royalti yang lebih besar, bisa sampai 50%. Tapi ketika ada lagi yang namanya uh, royalti untuk fotografer uh, kontra, Artinya kontrak itu gini. Kalau dulu kontrak itu kerja, payment adalah uh, penugasannya atas nama perusahaan. Nah, dia itu hanya royalinya hanya akan dapat 40%. Tapi kalau dia memotret uh, inisiatif sendiri, bisa 50-60% dapatnya si fotografer royalinya. Jadi, besarannya memang sangat variatif. Karena itu dalam dunia bisnis memang terkait dengan pos yang dikeluarkan perusahaan. Kalau dia inisiatif sendiri artinya dia tidak dibayar share pun oleh perusahaan sehingga dia berhak misalnya sampai 60% royaltinya. Nah, soal harga itu diserahkan kepada tempo misalnya untuk iklan atau untuk kalender. Biasanya kami menjual untuk foto satu kalender itu bisa 120 sampai 200 dolar per fotonya. Pokoknya pendapatnya ya kalau fotografer yang inisiatif sendiri ya 60% artinya sekitar Dapat 1,2 atau 1,4 per sekali foto. Tapi kami biasanya membayarkannya per bulan. Atau di atas 100 dolar. Bisa baru kita bayarkan transfer. Jadi beda-beda. Uh, tadi, uh, Tapi royaltinya itu beda-beda. Tapi persentasenya juga beda-beda. Jadi tergantung uh, disclaimer atau kesepakatan kita dengan si fotografernya. Memang agak rumit. Tapi ini untuk memitigasi suatu saat ada masalah karena termasuk juga oh ya izin menjelaskan terkait termasuk juga tadi soal model rilis, properti rilis dan itu pun terkait dengan uh, tadi terkait dengan uh, royalti juga karena foto-foto yang ada model rilisnya, property rilisnya atau media rilis bisa jauh lebih besar si fotografer berhak mendapatkan royalti karena itu paya luar biasa dari fotografer. Itu saja sih uh, Pak Wadiono, Cynthia. Baik, terima kasih Pak Prik. Cynthia juga sudah paham. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang lain? Pak Prik, mungkin sambil nunggu. Kalau yeah. tadi dilihat, uh, kita sebaiknya kalau di lapangan mungkin harus menyimpan file yang ukuran terbesar di DPRM1. Lalu kedua tadi format uh, untuk teman-teman di industri fotografi itu rata-rata kebanyakan JPEG, JPEG gitu ya pak? Ya, yeah, iya. Yeah. Nah, pertanyaannya adalah tadi juga disebutkan uh, ada versi 1 mega, 2 mega, 4 mega untuk user. Yeah. Nah, iya. Jadi usernya ada ada dibagi-bagi juga gitu ya? Nah sekarang pertanyaannya dari yang 24 MB misalnya dipindahkan jadi satu user, itu otomatis atau gimana ya Pak prosesnya kalau boleh tahu? Sebentar, saya tampilkan dulu fotonya ini ya. sudah kelihatan di layar ya sudah nah ini ini foto di servernya Tempo jadi ketika kita mau upload kita mengupload foto yang terbesar <tuh> ketika di download itu di otomatis sistem yang nanti yang mengubah dia si user maunya yang ukuran berapa jadi kita cukup mengupload satu kali ini ada ada metadata-nya, ada keterangannya lengkap dan segala macam bahkan jadi kita men-setting di sistem sesuai dengan ukuran-ukuran. Ukuran-ukuran ini kita setting berdasarkan pengalaman kita bahwa oh, sebagian besar ukuran sekian, ukuran sekian ada free, ada low, ada medium, ada original. Nah original itu bisa sampai 24 Mega segala macam. Nah itu sistem nantinya yang mengubahnya. Kita hanya mengupload satu kali, satu kali, satu kali, dan itu nanti sistem yang mengubah. Uh, user maunya yang berapa ukurannya Oke, okay, berarti di sini uh, informasinya ataupun apa paket yang akan bisa diunduh itu disesuaikan dengan user dan user yang menentukan sendiri gitu ya, Pak ya. ya yeah, dia mau mendownload yang ukuran berapa? Oke. Okay. Okay. Nah, ini okay. yang saya yang saya sebut unique number itu ini. Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Pri. Ada pertanyaan lagi? Dari rekan-rekan. Kita sudah mendekati jam 3. Kalau tidak ada, uh, bisa kita tutup? Cukup pertanyaannya ya? nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke okay, baik Dengan demikian maka uh, Kita bisa tutup pertemuan Kuliah tamu kali ini Terima kasih Pak Priyatna Sekali lagi untuk berbagi ilmunya Sharing pengetahuan dan pengalamannya Karena terus terang ya seperti tadi Kalau di kampus itu uh, Paket informasi tadi yang saya tanyakan Terakhir itu namanya kan apa distribution information packages, jadi paket yang memang digunakan untuk didistribusikan. dan konsep seperti itu ternyata di tempat uh, bisnis itu punya sesuatu yang beda gitu ya, karena distribution information packagesnya itu justru malah dibuat sedemikian fleksibelnya sesuai dengan kebutuhan user jadi bukan bukan dari sistem yang apa yang menentukan bahwa distribution information package itu harus AB. Nah, ini di sini bisa perbedaan. Mungkin ini bisa jadi catatan juga buat teman-teman terkait dengan standar uh, model referensi uh, OIS misalnya. Ada uh, submission information package jadi paket aslinya seperti apa lalu kemudian yang disimpan seperti apa dan yang disediakan seperti apa itu kan biasanya kalau menurut ISO 639 itu kan harus dipisah-pisahkan ya jadi ini ini menarik nih di tempat uh, di apa di bidang bisnis dimana profit mungkin menjadi dominan nilai ekonomi menjadi satu yang sangat penting kalau nggak kita punah gitu ya pak jadi yeah. kita kita harus harus memang juga jeli dan uh, tadi standar juga uh, harusnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan user karena pada intinya kalau di bidang profit, maka user itu akan menentukan mati hidupnya organisasi kita baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Pri semoga uh, ilmu yang diberikan pengalaman yang disampaikan bisa di bermanfaat, rekan-rekan semuanya dengan demikian kita tutup uh, Kuliah tamu kali ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi uh, Pak Tri ya. Terima kasih buat teman-teman yang masih bertahan untuk mendengarkan kuliah tamu kali ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak. Yeah, yep, ya ya